Aku ada di Jaja's Cafe, salah satu tempat yang kita rekomendasiin buat kalian yang mau cari suasana yang nyaman buat kerja. Cocok banget nih buat digital nomad. JJS Cafe buka dari jam 9 pagi nih bro sis. cocok banget buat kalian yang suka kerja di luar kantor sambil breakfast, bisa meeting, atau buat kalian yang sekedar mau nongkrong, suasananya juga adem dan comfy. Nah lokasinya ini gak terlalu jauh dari Denpasar bro sih, tempatnya ada di Jalan Taman Sari Asri nomor 9 Kerobokan, kalian langsung cek aja di Google Maps sampai deh gak kesasar. By the way, aku order paket bundling, lima 35000 dapat coffee and perfect croissant. Di Cafe banyak loh pilihan menunya, mulai dari Asian food, ada nasi goreng, pokeball, tom yum, rendang, banyak macam deh! Dan gak cuman menu Asia, di sini juga banyak pilihan menu western lainnya. Nah, pesenanku udah dateng nih, aku order chicken parmigiana. Yang aku suka dari chicken parmigiana di sini Rasanya itu konsisten brosis, nggak berubah-ubah And as you can see, liat deh porsinya Udah include french fries sama salad Untuk porsinya cukup besar nih brosis Ada dua layer chicken with melted cheese on top Dan di layer tengahnya ada tomato sauce Aku bisa rasain potongan onion jadi nambah texture di rasanya Untuk saladnya perfect combination banget Kayaknya mereka pakai lime jadi rasanya fresh Dan ada manisnya juga Mungkin dari honey ya, pokoknya enak banget deh untuk French friesnya juga ada taburannya, jadi rasanya nggak flat. Ini salah satu menu yang aku rekomend buat Brosis. Buat kalian yang suka sharing, aku rekomendasiin untuk order pizza. Nah, kayak meja sebelah tuh, mereka order barbecue chicken pizza. Hmm, kayaknya enak banget tuh. Setiap weekend mereka punya promo buy one get one pizza. Guteil banget nggak sih? Brosis ini segar banget nih, namanya Pink Lemonade. Rasanya itu ada sournya dan segar banget karena seperti ada sodanya gitu. Nah Brosis, kalian gak bakalan bosen sama menu di sini karena setiap minggu mereka punya special menu dan di dalam special menu sudah include salad. Nah brosis, gimana rekomendasi kita kali ini? Cocokan buat kalian yang mau cari workspace dengan suasana yang baru, lokasinya juga strategis, nggak terlalu jauh dari dan pasar dan canggu. Untuk kalian yang masih penasaran sama Jj's Cafe, kalian bisa follow Instagramnya di Cafe. So segini dulu video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya, see ya.